Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Maisya Beriana Putriana Saya siswa dari SMK Negeri Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat Saya akan mempersembahkan dua buah lagu Yang pertama berjudul Es Lilin Menceritakan jajanan khas Jawa Barat Dipopulerkan oleh Nining Meida Dan yang kedua berjudul Budak Saha Menceritakan tentang seorang anak yang mempertanyakan siapa orang tuanya Lagu ini dipopulerkan oleh Wina Juliana Esli Hentengan jadi es lilin, mah cucu buatan Bandung dicandak, mah gening kaji. Soksiun mah aduh, hentengan jati itu. Sapu tangan itu sah dunungan duh ginding teing sing horeng mah aduh gening jungjuna Es lilin mah cece Puatan bantu Dicandak mah gening Kacipa ganti Abdi isin jungjunan Duh bara ringung Soksien mah aduh Hentung aja di itu saha dunungan nununtun munding Digantelan aduh ku sapu tangan itu saha dunungan ku ginding teing sing horeng ma Aduh, gening jung Wengi, hirup teh nah nyorangan, dirasa rasa dah pukuh ayam ma bapa anjen di mana? Tersangka ku nasib diri. Hirup teh pahat tulalis, lemi ke -e cicing di ayasan mah anjen di mana? Batin cerik balilihan Ari abdi budak saha ya hati teres tu banyak. Nah di mana anu dung? Nah di mana nungayuga? Ari abdi budak diri, hirup teh, pahat tulis, lami ke de, cicing di yayasan, ma, bapa anjing di mana? Hari Ari Abdi Budak Sah, ya hati banyak Nah di mana Ari induk Nah di mana Ari Bapa?